Papa coba share ulang ya. Oke, sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Oke. Coba dilanjutkan dengan buku bantu hutang. Caranya sama persis seperti buku bantu piutang. Caranya sama persis, tidak ada bro, tidak ada ubahnya. Yang bedanya adalah, cuma nanti letak ininya saja yang ada di sini. Saya coba diulang. Oke, okay, sudah selesai belum? Belum, belum ya? Oke. Okay. Mana sudah belum Halo sudah belum belum Pak Eh kalau sudah selesai kasih tahu ya Kalau ada masalah, kasih tahu juga. Oke okay, sudah keluar belum? Sudah sudah selesai belum? Halo. Oke okay, masalahnya di mana masalahnya? Yo, mau nanya. Ya silakan. Kalau misalnya kita itu agak penempatan yang beda-beda nggak apa-apa pak? Penempatan apanya? Misalnya kalau di tempat bapak itu kolomnya di C lima misalnya di C 7 Gak jadi masalah. Nggak apa-apa. Gak jadi masalah. Ya, ya. Yang penting kalau kita mulai dari C 7 Nanti juga yang yang lain yang kita apa namanya kita blok juga harus mulai dari C7 juga. Oke, okay. tetapi dengan catatan nomor bukti jangan digabungkan dengan kode customer ataupun vendor. Halo Oke okay, sudah beres belum? mana sudah Halo sudah belum oke okay, yang lain Elsa gimana Elsa ya, Pak. sudah ya. oke okay. Ega gimana Ega sudah belum Amin Alim Alim Alim, gimana Alim? Alim? Arin, gimana? Sudah selesai? Oke, okay, Marco. Sudah Pak. Oke, okay. Michel sudah. Sudah Pak. Oke, okay. Alvina. Oke, okay, Kurnia Hani Nabila gimana, Nabila sudah? Sudah Oke, okay, Indri Sudah Oke, okay, Nita Rodiantika, gimana? Oke, okay, Krisila Sudah belum? Chelsea pak Oke Anissa Sudah pak okay. Anissa sudah, sudah oke okay. Nopisah Putri sudah Sudah pak Rizka Rizka Devina ini dua ini lagi sudah ya oke baik kita lanjut ya sudah dicoba perhatikan kan di buku master kita untuk piutang ada dua ya mirako digital dengan panorama foto betul ya oke perhatikan sementara di buku bantu piutang kita baru satu yang kita kita pakai rumusnya oke, baru satu yaitu mirako digital Bagaimana cara membuat yang satunya? Perhatikan. Anda tinggal blok tabel ini secara keseluruhan, kemudian Ctrl C copy, kemudian pastekan sekitar 2 atau tiga baris di bawahnya. Oke, okay, ganti C01 menjadi C02. Oke, okay, ini secara otomatis akan berubah. Jadi artinya apa? Artinya kita selesaikan dulu dalam satu tabel. Setelah selesai semua dalam satu tabel, maka untuk tabel selanjutnya tinggal mudah. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Pak kalau ada nama pelanggan baru? Gitu ya. Kalau seandainya ada nama pelanggan baru, maka kita harus tambahkan di master buku bantu. Katakan C03. Nama pelanggannya adalah PT PTMS Pulungan umpamanya. MS Pulungan umpamanya, oke? Okay. Maka di sini di buku bantu piutang kita tinggal kopikan, kita copy lagi, ctrl C, yang kemudian kita pastikan di bawahnya, ganti CS02 ini menjadi CS03, maka secara otomatis akan berubah menjadi PT MS Pulungan dengan saldonya nol. Paham ya semua ya? Halo. Oke Demikian juga dengan buku bantu piutang utang. Kalau seandainya ada yang baru lagi, pemasok yang baru, maka di sini kita kopikan. Katakan di sini SL 002. Apakah sudah ada SL 02? Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di master buku bantu belum ada. Oke, kita tambahkan SL 02. Umpamanya di sini CP Untung selalu. Oke, secara otomatis di sini akan muncul di buku bantu utang sepi untung selalu jelas ya jelas semuanya oke selanjutnya kita masuk ke buku bantu persediaan oke perhatikan ini juga sama kita menggunakan di nama persediaan rumus piluk up di kuantiti juga kita menggunakan rumus piluk up so, oke, di kuantiti saldo di kuantiti harga juga kita menggunakan piluk up. Di jumlah kita menggunakan piluk up boleh perkalian boleh. Oke perhatikan bapak praktekkan, biar anda bisa lihat ini sudah kita lakukan sebelum sebelumnya di buku bantu piutang dengan bantu utang. Perhatikan sama dengan piluk up. up buka kurung kita klik di d 5 Kemudian titik koma Selanjutnya kita masuk ke master buku bantu Masuk ke master buku bantu persediaan Kita blok mulai dari A25 sampai dengan E32 Oke kemudian F4 Kemudian titik koma Kemudian kita lihat kita membaca nama persediaan Ada pada kolom kedua berarti koma dua Kemudian titik koma, kemudian kita pilih pulse, kemudian enter. Oke, di sini NA karena apa? Karena belum ada kode akunnya. Oke, Bapak masukkan kode akun N001. N001 maka di sini akan muncul, yaitu sebesar Nicole D. Nicole D 700 Oke, okay, muncul Nicole D700. Selanjutnya, perhatikan untuk mengisi kolom quantity. Kita perhatikan di buku master, buku bantu. Quantity ini ada di kolom keberapa? Halo, kolom ketiga. Harga pokok ini kolom keberapa? Keempat, oke. Okay, untuk lebih Untuk lebih mudah, kita untuk mengerjakannya, maka klik di rumus yang kita buat di nama persediaan Anda copy paste ctrl C kemudian escape, klik dua kali di quantity control V dua ganti jadi 3 dua ganti jadi tiga kemudian enter di sini sudah muncul 15 demikian juga dengan di kolom harga dua ganti jadi 4 dua ganti jadi 4 maka di sini sudah muncul harganya. Kemudian tinggal kita perkalikan 15 dikali dengan 19.500.000. Oke, sampai di sini paham? Oke. Sekarang Bapak praktekkan untuk persediaan. Penerimaan persediaan dan pengeluaran persediaan. Di mana di sini kita menggunakan rumus sam Sama seperti tadi. Tetapi bedanya di sini. Kalau tadi... Di buku bantu utang dan piutang Kita mulai membloknya mulai dari kolom E Ataupun kolom referensi Tetapi di sini kita akan mulai membloknya adalah Mulai dari kolom H Oke kolom H Perhatikan Bapak ulangi Sama dengan Sum If buka kurung oke, Ring kritik, ringnya Kita ju klik jurnal umum Mulai dari H di mana di sini kode persediaan kita ketikkan di kolom H. Mulai dari h halapan sampai dengan N. Knya tidak usah. Sampai dengan N. Kalaupun mau dimasukkan ke sana juga boleh tapi menurut Bapak tidak perlu. Yang kemudian kita blok sampai dengan terakhir yaitu N 140. N 140. Kemudian F4. Oke, F4 titik koma Kemudian kita masuk kriterianya adalah berdasarkan kode persediaan N01. Jelas ya? Kemudian titik koma, kita blok, kita klik lagi jurnal umum, kita blok kuantiti penerimaan barang. Kita blok kuantiti penerimaan barang. Ini ya kuantiti penerimaan barang, yaitu dimulai dari, perhatikan, di sini kita mulai memblok tadi dari halapan, berarti kuantiti juga kita harus mulai dari 8. Oke, okay, 8. Jika diakhiri 140, maka juga ini juga harus diakhiri 140. Kita blok sampai 140. <tuh> kemudian F4 agar tidak bergeser, kemudian tutup kurung, enter. Oke, okay, kemudian enter. Kita coba. Kita cek buku master persediaan, buku master persediaan mana persediaan? Ini kodenya 1170. 1170 Ctrl C kita masuk ke jurnal umum ini umpamanya dulu ya. Umpamanya dulu. Kita masuk ke jurnal umum. Oke. Okay, Ctrl V. Di sini persediaan barang dagang di mana yang masuk adalah kode persediaannya katakan N001 n001 kita masukkan di sini, kita katakan masuk 20, oke masuk 20, maka di buku bantu persediaan di sini sudah masuk 20, oke, yang selanjutnya adalah bahwa harga ini nanti kita menggunakan harga rata-rata, di mana harga rata-rata adalah, di mana harga rata-rata adalah jumlah barang, sorry, perhatikan jumlah barang Dibagi dengan kuantiti oke. Okay. Kalau seandainya di sini harga Rp 19.500, pada waktu kita beli barang ini, katakan harganya naik menjadi Rp 19.600. Katakan naik menjadi Rp 19.600. Maka di sini nilainya adalah Rp 20 dikali dengan Rp Oke okay. Maka nilai persediaan juga di debit adalah sebesar 392 juta. Oke, okay, perhatikan. Kemudian kita akan menjumlahkan kolom K di penerimaan barang, kolom K. Kemudian ini kita kopikan saja. Kita kopikan. Kemudian kita pastikan di sini. Di sini perhatikan, tadi yang kita jumlahkan adalah kolom I, yang paling terakhir ini jurnal umum i 8, maka ini kita ganti menjadi K. K Delapan sampai dengan K140, enter maka di sini tiga Jelas ya, demikian juga di sini juga boleh nggak, Pak? Kita gunakan rumus tadi, boleh kita ketik 20 Perhatikan kuantiti keluar di jurnal umum ada di kolom apa? Di jurnal umum ada di kolom L, maka di sini kita ganti. Ini kita ganti i menjadi l, i menjadi l, i menjadi l enter kosong. Kemudian, ini boleh nggak, apa Kita copy lagi, boleh kita copy daripada kita banyak-banyak mengcopy apa menggunakan rumus. Kita klik dua kali lagi di sini. Oke, okay, kita klik kemudian Ctrl V. Kita lihat jumlah ini di pengeluaran barang ada di kolom apa. Oh, pengeluaran barang ada di kolom N. Oke, okay. maka di sini L ganti menjadi M. M apa N tadi ya? Kolom M apa N? Kolom N ya? N, N, N. Oke, okay, sorry, Bapak salah. Di kolom M ini, ini, kita ganti jadi N, N, N. Di kolom N. Oke, okay, enter. Cost. Ya, betul. Oke. Okay. Nah, di sini coba kita masukkan di jurnal umum. Katakan barang keluar. Barang keluar ini kita cek dulu di buku bantu utang Persediaan, perhatikan. Untuk saldo, perhatikan. Saldo awal ditambah dengan barang masuk, dikurang dengan barang keluar. 35, 15 ditambah dengan 20 Kemudian, ini juga sama: saldo awal ditambah dengan penerimaan nilai. Penerimaan dikurang dengan nilai pengeluaran, sama dengan sama. Oke, di sini rumusnya sama: rumusnya jumlah dibagi dengan kuantiti. Di sini juga sama: jumlah dibagi dengan kuantiti. Oke, berarti kalau ada menjual barang. Perhatikan kalau kita menjual barang berarti inilah yang menjadi harga pokoknya yaitu 19.577. 19.577. Ini akan kita gunakan sebagai dasar. Oke. Okay? Kita kopikan saja Ctrl C yang kemudian masuk ke jurnal umum katakan ada barang keluar dengan harga di sini pastekan saja tapi pakai paste spesial biar biar Kemudian pilih-pilih biar dia harganya yang muncul. Katakan di sini ada barang keluar sebanyak, katakan, 8. Nilainya adalah sebesar 8 dikali dengan 19, 19 juta. Maka inilah nilai barangnya. Oke, nilai barangnya. Kemudian ini kita bulatkan saja. 15 juta, sorry, 15 juta. 156 juta, oke, okay. apakah ini sudah masuk? Sudah masuk di buku bantu persediaan Di sini sudah masuk Sehingga di sini barang tinggal 27 15 ditambah dengan 20, 35, 35 dikurang 8 sama dengan 27 Dengan harga pokok yang sama Dengan harga pokok yang sama Gitu ya, oke okay. Jadi untuk itu ini yang kita gunakan, nanti ya, apa namanya, materi ini akan saya share kepada kalian semua, dan kebetulan ini juga videonya ada, videonya juga nanti akan Bapak share. Oke, mungkin itu dulu, karena waktunya juga tinggal 4 menit lagi, nanti daripada bolak-balik lagi ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Oke, ini Bapak keluarkan dulu sementara waktu dari stop share -nya. Bapak akan menjelaskan kisi-kisi kita dalam hal UTS. Oke okay, tolong diperhatikan kisi-kisi kita dalam UTS. Oke, okay, semuanya coba videonya semua dihidupkan. Videonya dihidupkan semuanya. Atau kameranya dihidupkan. Kameranya dihidupkan sudah. Oke, okay, punya Bapak karena ada dengan apa dengan Oke, okay, baik. <tuh> Perhatikan untuk materi kita UTS. Prinsipnya sama seperti apa yang kita kerjakan pada hari ini. Bedalah Anda tidak menggunakan komputer, tapi rumusnya Anda tulis tangan. Contoh, umpamanya Bapak buat tabel master, master account. Bapak buat di situ tabel master account, master buku bantu piutang, utang, persediaan. Yang kemudian ada tabel jurnal umum, ada buku bantu, bantu persediaan, bantu piutang, dan bantu utang. Tugasmu adalah menuliskan dengan tangan rumus apa yang digunakan untuk mengisi di sel-sel tertentu. Tulis tangan, bukan di komputer, tapi ditulis tangan. Contoh seperti tadi, umpamanya di buku bantu piutang, umpamanya ditulis di dalam mengisi nama pelanggan. Sama dengan ab buka kurung d 4 titik koma, kemudian tanda petik di atas master buku bantu. Tanda petik, tanda seru, kemudian tanda string, A, string lagi 5 sampai dengan D11,2 pulse. Nah, itu yang dituliskan di kertas. Nanti kertas itu Anda scan, kalau tidak, baru Anda kirim ke LMS. Paham ya? Paham semua? Paham, nah, itu... Kisi, kisi dari UTS Yang jelas tugasmu adalah mengisi rumus yang ada di jurnal umum, di buku bantu utang, buku bantu piutang dan buku bantu persediaan. Cukup sampai di situ, tidak sampai dengan ke buku besar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum waktunya habis, tinggal dua menit lagi. Silakan. satu MB kan kalau cuma dipoto, di foto di scan kan ngerti kan satu kertas satu lembar kertas di kan nggak nyampe satu mega kan ataupun scan ya kan nggak nggak bakalan walaupun dua foto kan nggak nyampe satu mega ya minimal dua hari maksimal 3 hari oke okay. Enggak. Enggak pakai nggak pakai komputer. Anda tulis rumusnya di kertas saja. Nanti Bapak di sel ini tuliskan rumus apa? Di sel ini tuliskan rumus apa? Oke. Okay. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Iya, buka, buka, bukan F4 yang diketik tapi tanda stringnya yang Anda masukkan, Anda tuliskan. Tanda dolarnya. Nggak mungkin, Kak. Iya, nggak mungkin kan Anda tuliskan kan di situ kan ketik tekan F4. Kan, nggak mungkin kan. Oke, okay. ada lagi yang lain? Oke, okay, kalau cukup kita akhiri kuliah kita hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sukses semua untuk Anda. Jangan lupa salam untuk keluarga. Nanti file yang kita praktekkan tadi akan Bapak share. Oke? Okay? Bapak akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum.